Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Rabbi sadri wa yisirli amri Wakhlul uqdatan bin lisan yafuhu qawli Alhamdulillah Syekhuna Habib Syekh Muhammad Al-Kaf Para Satir Para Sesubuh Jamaah Alhamdulillah puji syukurkan Diat Allah pada hari ini hari Senin 17 Zulqoh 1442 Hijriah kita dapat berkumpul bersilaturahim bermuajah dalam satu majelis yang mana pada hari ini Insya Allah kita akan meresmikan majelis majelis ini berada di perbetulan kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon majelis ini bernama Mujala Satul Aulia. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan sahabatnya dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya di yaumil akhir nanti jamaah rahimakumullah Mujalatul Mujalasatul Aulia adalah sebuah nama yang disodorkan oleh yang mempunyai tempat ini yang bernama Haji Bakir atau yang kita kenal dengan Kipuguh yang kemudian disodorkan kepada Guru kita kepada Buya Syakur dan beliau menyetujui Alhamdulillah pada hari ini kita akan saksikan bersama peresmian sekaligus kita berdoa bersama agar tempat ini betul apa yang menjadi tujuan kita sebagai Mujala Satul Aulia. untuk itu kami persilahkan kepada guru kita Habib Syekh Muhammad Alkaf untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan tuan rumah oleh Bapak Haji Bakir dan didampingi oleh orang tua kita Abah Warkisa ya. dan oleh ketua majelis yaitu Aqil Al Quram Al Ustadz Sukran. Untuk itu dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nur, bismillah nur, nur, bismillah nur ala nur. Allahumma sallim wa tammim. <coughs> Alhamdulillah pada sore hari ini di bulan Zulkaadah, salah satu bulan haram, salah satu bulan suci, bulan taubat, bulan istighfar. Dan laki kita memasuki bulan haji ya. Hajjul Akbar. Meskipun Indonesia nggak merangkatin ya tahun hmm. ini, tapi insya Allah Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala haji Amin, Amin. Amin. Amin. Amin. Ya Allah Yaitu orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang peduli kepada sesama Amin. Insya Allah termasuk orang yang mendapatkan pahala haji Amin. Pada sore hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan bersama-sama meresmikan majlis zikir majelis kholwat, majelis taklim. Pokoknya ini serba kalau gedung itu ada serba guna ini majelis ya. serba ya. Serbaguna. Two in one. Ya, in one. Apa saja bisa All di sini. In one. Ya. In one. Kecuali oh. kecuali satu, jangan pernah ngutang di sini. <laughs> ya. <laughs> kalau selain itu orang mau kawin di sini, orang sumpek-sumpek ke sini. Iya. Insyaallah Gak ada masalah orang mau tiduran di sini. Usang juga usaha masalah, usaha yang nah, ya, apa, -apa ya? Eh? Ya, kalau ada, so... kalau ada ya, ini masalah. Ya. Kalau ada ya, saya guyon tadi. Baik, nah alhamdulillah kita akan launching, kita akan resmikan istitah ya, dan mudah-mudahan ini tempat menjadi barokah, makmur amin. dan ini juga hasil jerih payah saudara-saudara dari majelis taklim Baitul Ma'arif. Ma Ya, tentu ini adalah, kalau perusahaan itu kan ada anak perusahaan hmm. ya tahu ini bisa sebut anak perusahaan dari Batul Maarif Tapi ya pengembangan pengembangan lah Pengembangan dari Batul Maharif, ya Induknya sama, penggiat-penggiatnya juga zamannya kurang lebih lah Sama ya. Tapi mungkin ini adalah rumah yang lain insya Allah Tapi itu saja tadi sudah saya awali dengan doa Kita berdoa bersama-sama Allahumma sallim wa tamim Doa singkat dan padat, mudah-mudahan ini diselamatkan oleh Allah SWT. Hmm. Kurang-kurangnya nanti disempurnakan, ya, apa nanti di sini akan menjadi sebuah bangunan, menjadi tempat, dan lain sebagainya. Amin. Atau apa kita serahkan sama Allah aja? Siapa, ya. Siapa yang bangun ini? usah mikirin lah, ya, ya. yang penting tugas kita sekarang ya. Berupaya, berupaya ngumpul di sini, ya. Adanya sekarang di sini, hmm. nanti kita nggak tahu perkembangannya seperti apa, tiba-tiba nanti ada orang kaya ujuk-ujuk bawa Amin. ke sini. Amin bawa satu karung boleh ya kan oh, boleh setengah ya. karung boleh, boleh ya kan ya kalau karungnya aja janganlah ya. <laughs> ya. karung emas boleh karung emas iya mujala aulia aw syaratnya orang-orang yang kaya memang kalau mau gabung ya syaratnya harus berderma <coughs> membantu insyaallah Oke itu saja pembukaan dari saya langsung saja kita resmikan ya. Walaikumsalam. Baik. <coughs> eh foto buat ya, nggak? <dum incorrectly> Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah Jemaah Alhamdulillah Beresmian gunting pita oleh guru kita Dan juga didampingi oleh Sesepuh jemaah Sudah selesai kita laksanakan Mudah-mudahan hari ini Bukan hanya sebagai pembukaan Tetapi memang membuka ya, Membuka pintu Rizki kita, membuka pintu Maghfirah kita, membuka pintu Segala apa yang menjadi Uh, berkah buat kita semua Terima kasih Nasrum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Pada sore hari ini Di hari Senin Itu Kita tak, Kita di sebuah majelis yang bernama majelis Mujala setelah Aulia Kita akan berbincang santai, ngobrol santai di sore hari Sambil ngopi-ngopi tentunya Dan menikmati hidangan yang telah disediakan oleh tuan Rumah Untuk itu, langsung saja kita mulai diskusi tentang tasawuf uh, Pada sore hari ini yang akan dibantu oleh guru kita Habib <coughs> Syekh Muhammad al Kaf Kepada beliau, silakan Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya akan mencoba menjelaskan uh, tasawuf dengan bahasa dengan tamsil yang mudah-mudahan bi lebih bisa uh, dimengerti. Taib. Uh, saya minta uh, kopi dulu, Pak Ubed. Kasih ambil saya. Tolong Kopi, kopi sini si ya. okay. tuh. Itu, nah. oke apa hubungan kopi dengan dengan tasawuf? Kalau ini saya akan coba dalam dalam waktu yang singkat mudah-mudahan bisa menjelaskan tentang hakikat tasawuf. Kopi itu identik dengan warna apa? Hitam. Hitam. Warna hitam itu bisa jadi warna netral bisa diisi warna apa saja. Jangan seperti papan dulu kan? Umumnya kita waktu sekolah kan? Papan Papan ya, itu kan hitam. Ya. Di situ lah bisa coret-coret. Berarti apa? Dia menerima warna-warna yang lain hidup adalah warna kita bermain dengan warna di sekitar kita banyak warna-warna orang sufi berarti warnanya adalah hitam ya. tentu artinya tidak hitam hmm. tapi dia artinya kompatibel dia bisa bersinggungan dengan warna apapun tanpa tersinggung itu jadi warna hitam kemudian apa identitas kopi apa ingat opi itu bikin melek tapi yang melek bukan hanya matanya, apa hatinya. hatinya Bisa jadi ada orang ahli kopi, tapi matanya melek, uh, sorry, matanya melek, tapi hatinya belum tentu melek. Nanti penjelasan lebih jauh akan kita uraikan. Kemudian kopi identik dengan apa? <tuh> dengan kemelekan, dengan kesadaran. Orang Sufi menyebutnya yakdo. Ini hakikat tasawuf. Oke, yang pertama. Kemudian gelas. Kelas, teman-teman. barangkali, uh, satu teman-teman mau. Nah, nanti, nanti, nanti ini, nanti ini nanti pendek dulu. Nanti dulu. baru Oke. kita jelaskan okay. detailnya. Nanti, ini dalam waktu pendek, nanti saya berikutnya gelas, kelas tasawuf kelas. kita, kelas-kelas oh, yeah. kosong. Maksudnya apa? Ketika gelas kosong, berarti bisa diisi atau tidak bisa, bisa. Ya. bisa diisi. Karena dia kosong netral, dia nol itu angka yang netral di satu sisi, dia tidak terbatas karena dia sudah mengosongkan dirinya dia bisa, bisa seperti angka nol angka nol itu bisa diisi angka yang apapun karena dia nol yes, karena itu seperti gigi mobil ketika nol bisa satu bisa dua bisa maju Menur, bisa mundur. mundur dia sangat fleksibel <tuk> sekali maka syarat orang mau belajar ma'rifat orang belajar berkumpul dengan mujas mujahlah muj muj satu lalu syaratnya gampang apa kalau ditanya bawa gelas kosong ya M kalau M orang mau ngaji di sini apa syaratnya gelas bawa gelas kosong. Enggak perlu beras, itu nanti. Ya, kan? Perlu juga. Perlu kambing, lebih perlu. Iya kan. Tapi syarat utamanya adalah Kelas kosong. Berarti kelas kosong ini fakir. Simbol kefakiran. Ya, simbol keperluan. Kalau sudah merasa fakir, berarti pun akan berdoa. Sampai nanti insya Allah kalau kaya, amin, tetap berdoa atau tidak? Amin, tetap. tetap. Jadi enggak ada hubungan. Berdoa itu kaya, Fakir atau miskin. Sampai nanti kalau rumahnya nggak jadi disita. <tik> insyaallah <tik> Jadi, tetap berdoa atau tidak? Berdoa. Mau urusan dengan bank ya. tidak bank berdoa itu adalah kebutuhan seorang. Fakir. Jadi, inilah tasawuf, itu adalah gelas kosong. Orang menyadari bahwa wujudnya adalah huruf. Dia tidak punya makna. Kecuali dia kalau berhubungan dengan, dengan huruf yang lain. Dengan huruf yang lain, dengan isim yang lain, dengan fi'il. Baru dia punya makna. Tapi huruf. Bimahuwa, huruf, sebagai huruf dia tidak punya makna. Seperti huruf fi, ilah, gak punya makna dia. Dia punya makna kalau dihubungkan dengan misalnya madrasah, dihubungkan dengan Madrasa. yang lain. Oke, okay. ini tasawuf, <tik> yang kedua. Yang ketiga telur. telur ini, ini telurnya lalu. orang sufi beda ya? Iya, gede ya. Iya. <tik> <tik> <tik> <Tasa> <tik> <laughs> ini tempat lain belum pernah ada ini. Ya, Atau buaya sakur ya, <laughs> Keras <laughs> lagi. <Daki kuyonya. laughs> Tasawuf itu adalah telur. Maksudnya apa? Ketika anak misalnya antum menjamkan mata, kemudian anak mengatakan, coba tebak apa yang ada di tangan anda, misalnya ini. Anda tadinya menjamkan mata, kemudian anak tanya, apa yang ada di tangan anda? ketika eh, di tangan saya. Ketika antum tidak melihat, antum mungkin menebak-nebak ya. Enggak perlu pakai ilmu yang lain, ilmu normal aja, enggak tahu pasti. Tapi kemudian anak kasih indikator. Bahwa yang anak pegang ini e, warnanya putih, kemudian tengahnya kuning. Kira-kira untuk -kira menebak apa? Telur. Telur kan. Berdasarkan apa dia menebak itu? Berdasarkan indikator warna tadi kan. Putih, tengahnya kuning. Oke, ketika misalnya anak katakan bahwa apa yang anak pegang ini, anak kasih indikator gini. Apa yang anak pegang ini, hmm. e, sesuatu yang adonan roti yang mencair, hmm. Antum percaya atau tidak? Yang anak pegang ini hmm. adalah sesuatu adonan roti yang cair, anak pegang. Enggak percaya. Enggak. Enggak percaya. Kenapa nggak percaya? percaya? Karena meleleh kan? Nah, nggak masuk akal kan? Hmm. Itulah tasawuf. Artinya apa? Tasawuf itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan akal. Tapi dengan bukti yang nyata. Ya bisa dibuktikan, bukan sesuatu yang apa namanya bertentangan dengan syariat. Dia bukan di luar itu, sesuatu yang tidak mungkin bertabrakan dengan akal sehat. Itu tasawuf. Oke. Ini taruh tolong lagi. Kemudian bunga. Oh. Oke. <laughs> tasawuf ini berapa poin ini tadi? Yang keempat. Yang keempat ya. Tasawuf adalah ini, memberi bunga. Bunga itu adalah simbol apa? Simbol keindahan, simbol cinta, simbol kasih sayang Seperti ente, ente pernah ngasih bunga ke istri ente? Belum? Belum, ente belum <laughs> Ente berarti belum, belum menjadi sufi ente Nanti beli bunga, ngasih ke istrinya Tapi hati, hati berbunga-bunga sering iya. lama Hati berbunga-bunga Tasawuf itu memberikan cinta Tasawuf itu selalu memberi dan memberi tidak mesti apa, okay. tidak wow. mesti uang. Wow. Memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberi bantuan, memberi aja itu tasawuf. Dan tidak pernah berpikir untuk kita apa, meminta. meminta atau menerima. Itulah tasawuf. Ah. Jadi selalu menebar cinta, selalu menebar kasih sayang. Itulah tasawuf. Jadi selalu memberikan bunga. Nah, selalu menebar <tuh> keindahan, itu tasawuf. Selalu menebar kebaikan. Simbolnya adalah bunga selalu menebar cinta. Itu tasawuf. Oke. Okay. Kemudian kendi, oke okay. tasawuf ini kendi. Apa hubungannya ini baujang kendi dengan dengan tasawuf? Nah orang sufi menjelaskan bahwa nanti akan eh, saya jelaskan lebih jauh eh, tasawuf berarti ibarat kendi, iya kan? Kendi ini ketika dia tertutup seperti ini diisi air, kira-kira airnya keluar atau tidak? Enggak, enggak kan? Airnya mampet karena tidak ada apa? Enggak ada lubang, enggak ada bocor. Maka lubang-lubang itu, lima lubang itu, yaitu apa? Dalam mata kita, dalam kepala kita ada berapa? Berapa? panca Indra? Di, di, di kepala kita? Tiga. Tiga. Tiga. Dilengkapi oleh tangan dan, dan kaki. Lina. Berarti ini adalah lubang-lubang. Maka tasawuf, ketika orang belajar tasawuf, berarti apa? Dia mempertahankan supaya kendi ini, ya apapun namanya, Ya, ini tidak ada lubangnya. Kalau lubang, inti isi, kemudian isi air, isi apapun, inti ibadah, inti apapun. Lubang-lubang ya. ini akan mancur lima tadi, hmm. akan menghabiskan air tadi. Ya. Maka enggak ada, ada faedahnya. Maka panca, orang yang belajar tasawuf berarti apa? Dia menjaga panca indranya. Ya. Supaya jangan sampai keluar air. Ya. Misalnya apa? Dia punya mulut enggak sembarangan ngomong. Dia akan hemat berbicara. Hmm. Punya mata. Hmm. Enggak sembarangan melihat, punya telinga, enggak sembarangan mendengar, punya tangan, enggak sembarangan mengambil, memegang, punya kaki, enggak sembarangan melangkah. Berarti apa orang tasawuf itu orang yang selalu pandai memilih, pandai menggunakan organnya, pandai menggunakan alatnya. Nah itu orang, orang sufi, tapi kalau orang was, gampangan. Gampang melangkah, gampang melihat, gampang mendengar, apapun didengar, apapun dilihat, apapun dibicarakan Berarti dia belum berusaha belajar ma'rifat Ya, lubang-lubangnya bocor Lubang-lubangnya bocor semua Ya, oke, okay, nanti dijelaskan lebih jauh Oke. Okay. Nah, sekarang yang terakhir, jangan dibuka dulu, ini rahasia Kira-kira ada yang bisa nebak nggak apa ini? Inilah tasawuf, dan ini adalah inti tasawuf Dan ini pasti akan membuat kaget semua ada yang bisa menebak kira-kira? Apa ini Isyarat kasih saya. HP Isi Itu ada ah, dalamnya ada jala, isinya dalam oh, oh. Apa? Jangan Jalan dilihat dalamnya. topinya, ada isinya Jalan ini Dalamnya Ada. <laughs> saya nah, nah, kasih isyarat ya Ada yang bisa menebak belum? Gak ada? Antum bisa menebak, enggak? Coba, Antum gunakan indera penciuman Antum Ini Oh, wangi ya Ya, Antum buka coba Pak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Surprise. Oh. Jadi. Jangan dari sekian nanti ini buka nah, Saya tidak bermain sulap di sini ya. Makanya sayang, makanya saya kan diam. Kan enggak. jawab udah sama aja. Diam saya. nggak gimana gimana? Saya tahu. Antum tahu ya. Saya enggak dicadi diam. Soalnya saya melek Iya.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 dari semua yang di inti sari itu inti sari nya wangi, nantinya, nanti pada akhirnya menjadi Gak apa apa gak apa, apa oke. Karena ingin aroma, ingin angkat aja. Jadi fatal fatal. Kira kira apa? Luarnya kan luarnya kan jelek. Nah luarnya jelek. Kerja mengganggu orang menyakiti orang. Tapi dalamnya. Tapi dalamnya. Tapi dalamnya. Dia dalam Harum. bikin ketagihan orang lain. Iya. Hatinya, ya, ya. berarti ini nyari sempurna jawabannya. Hmm. Oke, ada yang ada yang melengkapi? Faujan, Apa hubungan antara tasawuf kulit dan isinya ini? Tasawuf dengan duren Kalau orang tasawuf itu tidak memperhatikan luarnya, yang penting hati. Ya, Allahu Akbar. Shallu alal Nabi. Allahumma shalli Allah. Allah. Allah. hadiahnya buat Faujan itu durennya ya. Iya, iya. Iya. Jadi, nanti kalau ditanya orang, tas apa, bapak, duren ini kebetulan yang dibawa sama duren. Ini enggak, ini ma, contoh juga. ramun rambutan juga bisa masuk kekal ya? Iya, sebuah ini ya. kan sekedar hmm. sebuah tamsil. Nah, ya, sekedar ya. Sebuah tamsil. Nah, Meskipun juga saya juga mikir, kenapa nah. saya pilih duren karena kulit yang paling keras hmm. adalah duren. Ya, ya. dan untuk menjadi proses, ya, kalau saya keliru ditegur, Pak Ucara, ini kan durian kan nggak bisa sebulan dua bulan kan. Hmm. Iya. Kalau panen kan katanya sampai empat lima tahun deh ya? lama lah durian itu kan. Bunga keluar itu enam bulan sampai matang. Iya baru itu baru bunga, bunga. baru bunganya. Itu bunga. ya tiap proses panjang. Sarang. Kemudian kulit dan isinya baru tumbuh isi dan bisa kita nikmati itu pun nunggu sampai 10 tahun. jatuh apa namanya duriannya itu artinya proses yang panjang. Artinya durian ini Allah kulihal tentu yang diidamkan orang kulitnya apa dalamnya? ya dalam, isinya. yang dikejar orang oh, itu iya. dalamnya. dia nggak peduli sebentar ini ya, lagi ya seberapa keras ini, lagi tapi yang dikejar adalah dagingnya, dia. yang dikejar adalah isinya. Ah, ya, hmm. tetapi isi itu mungkinkah isu, isi itu muncul tanpa ada Bungkus. kulitnya bungkusnya? Nggak mungkin. tidak mungkin. berarti antara kulit dan isi nggak bisa dipisahkan. itulah tasawuf. <laughs> Artinya proses kita beragama, syariat itu adalah kulit. Hmm. Tapi bukan berarti orang belajar tasawuf kemudian meninggalkan syariat. Karena tidak mungkin untuk mencapai isi tanpa melalui kulit. Syariat itu adalah kulit. Hmm. Tapi kalau orang berpuas diri dengan kulit, dia nggak akan sampai kepada inti daripada hmm. agama. Dia selalu menyakiti orang. Ya, karena dia hanya kulit saja kan. Kulit ini tajam, kulit ini berbahaya. Nah, inilah kira-kira penjelasan sederhana. Tentang apa itu Sebenarnya so, Itu saja oke okay. uh, Baik Sebuah penjelasan yang uh, Dapat <coughs> kita pahami Tetapi tentu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan Di hati para pendengar Dan para hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini Untuk itu uh, Kepada uh, para hadirin jamaah yang ingin bertanya Atau melengkapi dari paparan atau ungkapan-ungkapan yang tadi sudah sampaikan oleh guru kita, <coughs> dipersilahkan. Ya, Mangga, kurang kali ditanggungkan. Ini tadi aja buat, Mak Makmuri, betul Silakan, Silahkan, Ya, dari paparan tadi bahwa antara kulit dan isi itu saling melengkapi. Hmm, iya, iya. Kalau dari urutan pembelajaran, kita berarti urutan belajar itu dari kulit dulu, syariat dulu, baru ke tesawup. Bisakah belajar orang tanpa belajar itu langsung loncat ke tasawuf saja gitu aja? Yes. syariat gitu ya? ya. Oke. Okay. Langsung okay. dijawab aja ya? Habib. Ya. bisa. Saya ingat ada seorang e, mau belajar sufi ke seorang yang dianggap sebagai mursid. Kemudian janji ketemu di masjid lah. Kemudian e, gurunya tanpa sepengetahuan guru apa muridnya diperhatikan oleh muridnya si orang yang katanya mursid ini masuk ke masjid dilihat kok masuk masjid kaki kiri, kiri. Iya. akhirnya nggak jadi belajar pulang dia ini berarti apa ini orang nggak bisa dijadikan sebagai mursid hmm, nah itu kan Karena contoh itu kan, itu kan. Uh -uh. jadi hal yang sederhana itu kan padahal nggak ada masalah itu kan sunnah yang remeh temeh ya. hmm. tapi kan itu bagian daripada Yang saya nggak bicara tentang sholat lo ya Yang sholat ibadah-ibadah lain hanya urusan masuk masjid melangkah dengan kaki kanan dia nggak ngelakukan itu bagaimana dia menyebut dirinya sebagai mursyid jadi sekali lagi ya tentu tahapannya awalnya ya syariat kita nggak akan sampai kepada tasawuf kalau kita nggak syariat kita nggak baik syariat itu baru dijalankan terutama wajib-wajib nggak -wajib. bisa kita meninggalkan wajib itu Sholatnya meninggalkan, apalagi biasa saja. Kemudian kita melangkah kepada tariqal kepada tasawuf, ya. Oke. Baik. Okay. Baik. Uh, selanjutnya barangkali ada pertanyaan tanggapan dari jemaah. Bangga. Kalau yang mau mau menambahkan sesuatu Allah, atau? silahkan. Hmm. Saya mau menambahkan. Oh. So <tuh> ya, bang Surandi, silakan. Uh, seperti yang dibilang oleh Kamakmuli tadi bahwa yang namanya tasawuf itu harus berurutan antara syariat dan apa namanya? tasawuf karena bisa jadi orang yang tidak apa yang tidak melalui syariat itu nanti apa namanya akan menjadi sesuatu yang tidak jelas karena syariat adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan iya tapi Ketika kita mandek di syariat pun akan menjadi tidak bisa naik kelas karena bisa jadi kita akan dicontohkan tadi kakao adalah buah durian hmm. tapi kalau kita mandek di syariat kemudian tidak bisa naik kelas maka kita juga akan bisa seperti gedong-dong hmm. jeruk ya. Tampak depannya bagus tapi dalamnya penuh dengan Nah itulah barangkali eh, gambaran tapi dua-duanya harus tetap dilakukan dan dua-duanya harus selalu diusahakan untuk sel meningkat dan meningkat. Demikian. Terima kasih. Kalau menurut pengamatan saya yang sudah saya bertemu, saya pernah di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kita juga bertemu dengan mursid yang dianggap mursid-mursid oleh mereka-mereka. Jadi yang sangat Sangat bahaya sekali. Banyak itu tidak sedikit, artinya orang awam dari syariatnya itu masih mentah sekali. Terus kamu kemudian dirikut oleh orang-orang torekoh yang dikatakan ya, e, Kalau kita katakan juga, insya Allah orangnya ada ya di daerah Ngawi juga ada. Nah, itu yang sangat bahayanya. Mereka bukan dari tasawuf nanti belajar ke syariat bukan. Akan tetapi, kalau sudah masuk dalam tasawuf, dia memahami bahwa tasawuf itu adalah amalia, Piridan nah ini sehingga mereka adalah menuhankan wirid tersebut bukan bukan bilhal yang tadi dijelaskan oleh Habib adalah isi itu seperti ya buah duren itu adalah kenyataan hidup sehari-hari hidup sehari-hari bagaimana kita melangkah tidak menyakiti orang tidak mengganggu orang selalu membuat bahagia terhadap orang lain Nah sementara kalau orang yang langsung tanpa melalui syariat kemudian ke tasawuf itu tidak sangat sulit sekali untuk kembali ke syariat saya so, merasa dirinya sudah tinggi Dan ternyata cukup dia gada-gede Jare Gusbah gada-gede Gada-gede gitu Tapi realisasinya tidak ada Ini yang jadi masalah gitu Dan ternyata sekarang banyak Beb Yeah. di Jawa Tengah di Jawa Timur di wilayah Semarang ya, di Barasimo juga ada ya di Pati ada, juga ada ya. ya mungkin di Cirebon juga mungkin ya ada jadi hanya sekedar dia lambang sampai istilahnya udang-udangnya hmm. lengkap sorbannya landung terus bibirnya juga umik umik umik umik, bahkan hmm. memutarkan tasbir kayak kemidi hmm. tapi kenyataannya mereka nol hmm. ini masalahnya nah, itu barangkali itu saja yang saya yeah. sampaikan oke okay. Kesimpulannya barangkali -barang bisa ditimbulkan oleh. ya Habib. Jadi kita mungkin sepakat tadi bahwa <coughs> uh, untuk mencapai uh, apa namanya tasawuf itu nggak mungkin kita meninggalkan ya. syariat harus <coughs> uh, tangganya itu ya harus lewat syariat ya syariat tariqat baru hakikat sesuai susunan kata nabi. Ya memang <coughs> seperti itu. Jadi <coughs> ya. <coughs> Eh, Pasar Ratun, Kasapina, turun golat Kalbhari terus Coba Antum, Antum jelaskan maksudnya, eh, maksudnya Gak lupa, Bip, itu yang... kira-kira ya, intinya, intinya apa? Enggak, enggak, enggak bisa, Bip, bisa Bip. harus ngapalin dulu Oh iya Harun, <laughs> itu Syariat itu diberatkan sebagai laksana perahu, dan hmm, ya. itu laksana lautan. Hmm. Sedangkan hakikat itu adalah inti intan atau bermata. intan bermata yang hmm. nih, yang harganya. dicari, yang harganya mahal. Nah, nah, nah. Asan, itu ya. untuk melengkapi. Yeah. Yeah. Yeah. Kemudian, uh, berikutnya. Uh, Tadi ini kaitannya dengan nama Mujala Satul Aulia. ini menurut saya nama yang bagus. Tadi saya sempat menelaah sedikit, ada dalam kalau nggak salah Rumi, dalam Mas Nawi itu dia cerita bagaimana proses orang menjadi wali, orang sufi itu, atau salik. Dikatakan seorang arif namanya... Zakuqi, ini apa, Giedugi, Iya. Yeah. Yeah. <laughs> Saya ingat jadi Giedugi <laughs> nah, Ini Zakuqi, ini betul-betul namanya Zakuqi Itu ceritanya cari wali dia, mencari wali Karena dia percaya, di setiap kota itu ada wali Dia mencari wali, dia cari di kota-kota Sama, apa namanya, kafilahnya Sama sekelompok kafilah Dalam rangka apa? Karena dia percaya wali itu dia tidak bawa uang. Tidak bawa apa namanya materi. Nah, wali itu memiliki asrar rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah. Nah, itu yang ingin didapatkan. Kemudian, menariknya, ketika dia bersama rombongan itu, si Daku Kini melihat ada di gurun itu, ya, di tengah gurun itu ada pohon, ada air, ada mata air. Dia ngelihat. Tapi yang lain nggak ngelihat. Rombongan yang lain itu nggak ngelihat. Kemudian dia bilang sama rombongan itu, ayo kita istirahat dulu, itu ada pohon, kita berteduh dulu, kita minum-minum, kita mau mandi-mandi, enak di situ ada itu, ada pohon, ada mata air. Kemudian kata rombongannya apa? Kamu ini gila! Ini gurung pasir seperti ini kok kamu bilang ada pohon, hmm. ada, ada mata air ada yang rindang -rindang iya. rindang -rindang. dia sebaliknya menuduh orang-orang yang nggak ngelihat itu, yuk kalian yang gila. Ya. <laughs> di sini katanya terjadi pertengkaran. nah inilah Persisian, syariat, ya. ah, syariat dan hakikat, nggak hmm. ketemu yang satu tidak melihat, hmm. yang satu melihat, nah, itu jadi, persoalannya. jadi nggak beda dengan kisahnya Sayyidina Khidir dengan Nabi Musa. nah, ya. di saat beliau merusak perahu, kemudian memotong hulunya anak kecil, dan mendirikan tembok. Ya, lah di sinilah kemudian jadi kenapa Zakuki tadi apa namanya mencari wali? Karena berangkat dari sebuah namanya derita. Derita apa? Namanya derita pencarian. Ya. Mantolap wajad. orang yang mencari, Insya Allah akan ketemu. Jadi orang-orang sufi, orang-orang ahli Rifat itu adalah orang-orang yang selalu mencari kebenaran Orang-orang yang selalu merindukan Tuhan Nah, nah kemudian ini terpaksa Saya nggak tahu ini memang Bakir mengalami ini atau tidak Saya nanti mungkin Pak Bawar Kisah bisa bercerita Nah, ada diceritakan seorang arif itu karena dia tenggelam dalam fana kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dia tidak ingat dirinya, bahkan dia tidak ingat dirinya, ya, bahkan juga tidak ingat alamat rumahnya. Pak Ujang, antum pernah balik ke rumah, kemudian gak tahu rumah antum. Belum pernah kan, padahal rumahnya sudah mau disita, karena tetap masih ingat. Iya, <laughs> <aja> kalau... <laughs> <laughs> kan, tapi orang, orang sufi, saking gak pedulinya, saking apa namanya, silau dalam tanda kutip dengan keindahan Allah ta'ala Kadang-kadang, ketika dia balik ke rumahnya, tuh gak tahu jalannya. Suatu kali apa namanya ada orang sufi naik ke semacam kalau kita diangkut ya gitulah ya, dia enam orang sama murid-muridnya lima sama dia. Kemudian waktu bayar, dibayarnya ya, cuma dia bayar untuk berapa orang, untuk lima orang, sama supirnya marah supir, ini kok enam orang? Dia sendiri nggak ngitung, dia bayarin cuma muridnya aja. Akhirnya muridnya paham berarti waktu itu memang dia sudah lupa bahkan terhadap dirinya sendiri. Nah. Nah, sebaliknya, kebanyakan orang ini lupanya eh, karena berurusan dengan urusan terlalu banyak, yang dipikir terlalu banyak, dan semua adalah urusan duniawi. Nah, mereka juga lupa. Tenggelam dalam apa? Ini beda. Kalau orang sufi tadi tenggelam dalam keindahan Allah SWT, fana dalam Allah, nah kebanyakan orang fana dalam apa? Dalam. dalam dunia. Uang lah. Iya, dalam uang. nah Jadi kesimpulannya, ada Dua model kegilaan yang dialami orang Sufi ini eh, Ada dua model kegilaan Ini Nau Junun eh, Kalau um, kebanyakan orang gilanya disebut Dunal Agel Jadi gila yang itu memang karena pembawaan, karena sakit Atau karena banyak yang diurus Yang diurus banyak, terlalu banyak, pusing dia Mikirin terlalu banyak Tapi gilanya orang Sufi Yaitu gila yang Faugol Agel di atas akal kalau kita lihat sudah nggak masuk akal nah dia tidak melakukan itu misalnya gini bagaimana seseorang yang dia bisa punya emas dia bisa punya emas punya banyak harta tapi memilih hidup miskin misalnya ada salah satu orang sufi mau menikahkan anaknya mau menikahkan itu anak satu satunya anak perempuan mau mau menikahkan dia dia kalau mau, kata dia bahwa anakku Kalau untuk pernikahanmu saya bisa bikin pesta yang tidak pernah ada satu orang kaya pun melakukannya Saya bisa itu Saya bikin tiang ini menjadi emas itu bisa Nah, itu saya bisa Tapi saya mendidik kamu untuk dunia yang lain Saya siapkan kamu untuk urusan yang lain yang tinggi Iya Karena itu saya minta di tempat ini atau nanti kalau tempat yang kita siapkan untuk kita siapkan untuk apa namanya, e, tempat kholwat, tempat e, kalau di sini atau di tempat yang lain ya, ya. Itu kalau bisa ada sumurnya ya. ya Kenapa harus ada sumur? Barangkali nanti misalnya Antum ya, lagi menimba situ, keluarnya emas Antum hmm. Nimba tiba-tiba airnya jadi emas Kira-kira Antum ambil nggak? Misalnya Antum tengah malam, hmm. mau sholat malam, nimba sumur, keluarnya emas Kira-kira gimana, Antum Diambil lah. Hah? Diambil? <laughs> Kalau tingkatannya kepengen tinggi, <laughs> ya <jangan laughs> diambil, ya. diambil. Iya. Katanya ada seorang arif, malam-malam bangun, katakanlah jam 2, jam 3, nimba di sumur, ya. Waktu ditimba, airnya jadi emas. Kemudian apa yang dilakukan? Ya Allah, saya ini maunya cari air, nah. bukan cari emas. Nah. Itu emasnya dibuang lagi so, ke sumur so. itu. Soalnya nggak bisa buat mutuk. <laughs> <goda> ya, Kalau yang dicari bukan itu. Nah, Kalau sampehan, yeah. <tik> oh, ya Agusti. Ya, ini Kalau perlu nanya lagi, adalah lagi bal lagi. Akhirnya nggak mutuk. salatnya nggak jadi. Katanya Pak Ujang tadi, ya Agusti, ya ini kan buat bayarah. Hmm. Bayarin rumah dulu, bayarin bank dulu. Hmm, Allah. Itu saja tentang apa namanya sini sih, <laughs> <laughs> nanti. Maka Pak, dijelaskan nanti enggak kita bagian ini ditutup dulu Atau untuk ada ya, ya. mau menambahkan oh, iya terima kasih Nanti tutup dulu yang... ini. ini ditutup dulu bapak, ini. Ini, ditutup dulu, bapak. Eh, kita istirahat dulu Ya nah, gimana-gimana Tutupnya tutup dulu Oh apa? Ini Ya, ditutup dulu, nanti kita Sahabat semuanya uh, Season pertama Kita sudah selesai berdiskusi panjang lebar Tentu dengan kopi yang hangat Dan uh, kue yang Juga hangat Suasana untuk, juga suasananya hangat, untuk itu, itu uh, Mudah-mudahan season ini juga bisa memberi Kehangatan kepada kita semua Uh, baik uh, mohon maaf atas semuanya kita tutup uh, season pertama ini dengan sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillahirobbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh